Halo Sobat Akademisi, jumpa lagi bersama saya Petrus Lende Pada video kali ini saya akan sharing bersama dengan teman dan mereview salah satu buku yang menarik buat saya dan buat teman-teman juga Maka hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman apa yang saya baca beberapa hari ini terkait dengan judul buku ini Seperti apa bukunya? Ini dia buku Bicara itu ada sininya rahasia komunikasi yang efektif dan buku ini ditulis oleh Oh Su Yang nah, teman-teman dari judul kita sudah melihat bahwa uh, kita dilatih bagaimana sebuah keterampilan berbicara teman-teman uh, di kelompok kecil maupun pada kelompok yang besar nah teman-temanku sekalian berdasarkan apa yang saya baca saya ingin berbagi bersama dengan teman-teman artinya apa? teman-teman tahu bahwa memang berbicara itu ada seninya? nah ini pertanyaan yang menarik buat teman-teman nah, ketika komunikasi itu menjadi hal yang penting untuk bersaing pakar komunikasi Osu yang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri sendiri, buku ini juga memuat berbagai konten-konten yang menarik bagaimana teknik komunikasi, persuasi dan negosiasi, teman-teman jadi ketika saya membaca buku ini muncul beberapa pertanyaan saya teman-teman dan ketika saya membaca dan disitulah saya menjawab akan pertanyaan-pertanyaan yang pertama bagaimana cara berbicara yang baik apakah berbicara tanpa mengambil tarikan nafas apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas saya pikir itu dalam tanda kutip ya teman-teman tidak sedemikian juga artinya apa menurut saya bahwa uh, sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah bisa menggetarkan hati Nah, menggetarkan hati itu siapa sebenarnya? Dengan lawan bicara kita, teman-teman Artinya apa? Mengerti dengan apa yang kita katakan Dan di sisi lain e, Menggugah pikiran orang Menggugah hati orang Untuk e, apa yang kita bicarakan Terdengarkan dan mereka memahami kepada audiensi yang kita hadapi, teman-teman. Jadi, teman-teman, eh, ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan untuk menghidupkan suasana, teman-teman. Dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Dan tergantung kita berbicara di uh, situasi mana, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara, memberikan motivasi, maka bagaimana caranya kita mengolah kalimat demi kalimat? Kata demi kata. Untuk apa? Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, tersampaikan juga kepada mereka yang menerima akan materi yang kita kasih di sisi lain baik itu seorang dosen baik seorang guru maka tentunya juga perlu yang namanya sebuah keterampilan berbicara tidak hanya memahami materinya tetapi keterampilan bagaimana kita menguasai audiens kita yang kita harapi pada saat kita berbicara teman-teman, ya Nah, dalam buku ini ya, teman-teman, akan diajarkan, akan dibawa, dan seolah-olah membawa teman-teman itu pada suatu keterampilan dalam berbicara. Akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dan ini ketika saya ajukan beberapa pertanyaan tadi, disitu akan menjawab dalam buku ini, teman-teman. Jadi, teman-teman harus pandai berbicara untuk apa? untuk menunjukkan jati diri kita, teman-teman kepada siapa? kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial atau dalam sebuah kelompok kecil dan makhluk kelompok besar jadi orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lain, teman-teman. Untuk mencapai akan sebuah tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, teman-teman harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Nah, dalam buku ini akan diajarkan, teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan wawasan terkait dengan bagaimana metode komunikasi yang baik dan benar di dalam sebuah kelompok kecil maupun di kelompok besar, teman-teman nah, buku ini juga dijabarkan agar apa teman-teman dapat mengerti oleh siapa saja terdapat banyak uh, beberapa uh, episode dalam buku ini ya yang menurut saya itu menarik dari orang-orang yang terkenal yang saya baca dalam buku ini dan juga apa rahasia inti dari komunikasi ini juga buku akan diajarkan oleh teman-teman dan ketika teman-teman jadi gini teman-teman jika teman-teman membaca dengan runut saya yakin, teman-teman, rasa percaya diri, teman-teman, untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya, teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu gambaran umum terkait dengan buku yang menarik ini juga, teman-teman. Sehingga, teman-teman, bisa memahami sebelum memutuskan untuk membaca buku seperti ini. Jadi buku ini diterbitkan pada tahun 2018 teman-teman. Dan penerbitnya itu Buana Ilmu Populer. Nah yang baiknya di sini bahwa buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Dengan uh, jumlah halamannya itu sekitar 238 teman-teman. Ya, sekian video singkat ini. Dan jika teman-teman merasa bahwa apa yang saya sampaikan dan uh, menurut teman-teman video ini atau materi ini menarik, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Apa yang teman-teman baca dari buku ini, Silahkan berkomentar di bawah ini. Terima kasih. Salam Sobat Akademisi.